Halo semuanya, back again with me, JJ Slotter sini. gimana kabar kalian semuanya, semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada Oke, okay? jadi seperti biasa, jejo akan memberikan info Slot gacor buat kalian semuanya dari kalian WD Profit bahkan sampai Max Win ya guys, yang kalian gak bukan mainnya dimana? Odin 77 tujuh lah, emang lagi selain Odin 77, tujuh udah kalian, best, best, best, best. kalian ingin merasakan sensasi bermain, layaknya para dewa, Leo, Odin tujuh tujuh udah bot terbest, best, tergacor, ter Nice, oke, okay. Bulannya, nice, ayo dong, okay. nice, prosesanya meledak. Ayo, nice, tembak kali 12, tembak kali. 30. Langsung dikasih sensasional 95.000 Oke okay, mantap mantap mantap Padahal baru mulai suka banget <laughs> Aduh tapi by the way jangan lupa juga untuk selalu support JJ dengan cara like share subscribe Biar uh, JJ makin semangat bikin videonya Dan kalian juga jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari oke? Oke. Okay? Okay. Aduh, gimana kabar kalian? Udah lama nih aku belum tek konten juga, soalnya aku lagi sibuk UTS selangit. Karena masih siswa, aduh, kurang ajar tadi. Cuma turun juga lagi. biasa anak mahasiswa ini. Masih sibuk-sibuk UTS, jadi ini aku lagi pusing banget ngelajarin ya, aku jadi aku mau jadi eh dong, ah. way tadi uh, aku apa uh, modalnya gocap lima puluh ribu, oke okay. oke, okay. lu jalan turunnya kayak cuma satu dua tiga terus ngeposting gua gitu aja, kok gua... gue cubit ya lu, aduh oke ayo, aduh kuningnya pecah. Nice! Ayo! Eh, Toskalnya tadi kurang lagi, anjir. Kurangnya satu. Ayo dong! Duh, tuh kan. Cuma kayak tiga, abis itu hilang. Kan kurang ajar. Ajaran siapa sih? Nice! Bintangnya meletus. Bintang kecil. Duh, masih bocor ya. Aduh! bet aku 1200 ya, by the way. By the way. Nice, kuningnya pecah Ayo dong Ayo, oke okay, bintangnya pecah lagi Ayo, kuningnya pecah Nice Ya, tostinya tadi kurang lagi Waduh, Oke, okay, hijaunya meleduk. Ayo Oke, okay, nice, tostanya meleduk. Ayo, ayo, ayo Oke, okay, kuningnya pecah Ayo Ih, tuh. Lihat, lo orang lihat kan Cuma kayak turun dua Satu, tiga, langsung ghosting ini nih Oke, okay. hijau. Oke. Okay. Kuning, nice. Ayo. ayo, oke okay, birunya meleduk. Ayo dong. Bapak, eh bapak. Ibu, ibu princess. Oke, okay, kuningnya pecah. Ayo. Oke, okay, birunya pecah. Aduh, gua gregetan deh. Ah, tapi nggak apa-apa. Kunci main ginian itu harus apa? sabar ya orang sabar pantatnya lebar enggak dong tuh kan kayak cuma tiga abis itu ghosting kayak cuma menampakkan diri doang gua godok ngeliat nih yeah. btw bednya udah aku tambahin jadi 2400 nah gini kayak dari tadi gua mah nungguin lho terimakasih ces kumbang Gua mesti marah-marah dulu ya Ences, baru lokasi kasih kebiasaan buruk <laughs> Oke nice, kuningnya pecah Oke bintangnya meleduk Ayo Iya guguran lagi tadi kronenya Nice, bintang dan hijaunya meleduk Oke kuningnya meleduk Ayo Nice, bintang, eh bintang Bulannya meleduk Oke tenda kali Empat langsung dikasih empat puluh Oke, kita harus kalian kumpulinnya apa kali kalian? Uh, oke okay, kuningnya meleduk. Ayo dong dapat kita keluar ada ingrat kenapa nggak ada guys? Ya, nice tembak kali 14 Oke, okay. gokil langsung dikasih mega seratus dua ya pemirsa penonton besi besi aku. Yo. Suka deh Nice. Oke, okay, kita kumpulin dulu kali-kalian. Seperti biasa. Toskanya. Nice. Oke. Okay. Oke, okay, berkolaborasi ternyata kuning dan bulan sabitnya ya guys ya. Oke, okay, birunya pecah. Ayo dong. Oke, okay, hijaunya meleduk. Ayo. Nice. Love-nya meleduk. Pecah. Belah dua tuh. Oke, okay, tembak kali 21. Langsung dikasih sensasional 345.000 Pemirsa bestie besti aku Suka deh Gue mesti marah-marah dulu baru lu kasih gue Kayak gini ya inches kumbang Nah Nah terserah deh mau posek kayak mau, mau kayang ya terserah deh Nice ayo Aduh. Eh itu crownnya tadi Eh kurang lagi Ayo dong Nice birunya pecah Ayo Eh Toskanya tadi kurang juga Anjir Lo jangan cuma kayak turun 2 1 uh. Aduh Udah 538 ya guys Dari gocap cap doang Gila nih uh, balik banget Ayo kuning Nice Aduh Oke okay. Toskanya Nah Nah Kenapa <laughs> gua ngomongin nah Gak tau gue juga ayo ayo ayo yo ayo yo ayo yo yo ayo oke ayo. hijaunya meleduk aduh, okay. aduh. kue yang greget nih ayo tuh kan turun tiga cuma kayak nampakin muka doang nah. oke okay, nice hijau dan kuningnya berkolaborasi birunya pecah ayo Give me more oke okay, toskanya meleduk ayo dong Dikit lagi Oke birunya pecah tadi Ijo oke nice Ayo Oke Bintang dan kuning berkolaborasi pemirsa Nice Eh turun satu lagi Ya pe merahnya pecah Turun satu lagi Eh kurang ajar lo dan aku mau langsung WD aja ya guys ya Karena profitnya udah lumayan juga Jadi jangan lupa like, share, subscribe Biar aku makin semangat bikin videonya Dan jangan lupa juga Kalian uh, nyalain lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan Info slot terbaru dari JJ dan mainnya di mana? Odin 77. Oke. Okay? JJ slot pamit. Bye bye.